shon Stadion Hande, 27 Oktober 2021 Berikut prediksi susunan pemain timnas Indonesia U23 versus Australia di kualifikasi Piala Asia U23 2022 Total ada 33 pemain yang dipanggil oleh Shin Taeyong untuk mengikuti pemusatan latihan timnas U23 di Tajikistan Beberapa nama diantaranya juga dipanggil Shin untuk bergabung dengan timnas senior yang menghadapi Taiwan di playoff kualifikasi Piala Asia 2023. Untuk format permainan, Shin Taeyong nampaknya akan menggunakan formasi 4-1-4-1 seperti yang dia terapkan di timnas senior. Untuk pos penjaga gawang, Shin nampaknya masih akan mempercayakan kepada Muhammad Riyandi yang tampil apik menjaga gawang timnas senior. Untuk empat back di depan Riandi, Chin bisa mempercayakan duet Rizky Rido dan Genta Alparido di posisi back tengah. Sementara di sisi kanan, Asnawi Mangkualam Bahar masih tak tergantikan posisinya. Di sisi back kiri, Pratama Arhan yang juga tampil apik di level Timnas Senior bisa mengisi pos tersebut di Timnas U23. Kemudian untuk satu gelandang tengah sebagai penghubung lini depan dan belakang, Chin rasanya masih akan menggunakan Rahmat Irianto yang tampil gemilang memerankan peran ini di Timnas Senior. Untuk Kreator di lini tengah, Shin yang juga bisa memasang Syahrian Abimanyu dan Beckham Putra Nugraha di pos winger Shin, punya cukup stok pemain. Dia bisa memasang ramai rumah kick di sisi kiri dan Egi Maulana Fikri di sisi kanan. Sementara untuk ujung tombak, Shin bisa sangat mengandalkan pemain muda Indonesia yang membela Young Utre. Bagus Gaffey. Indonesia U-23 wajib waspada. Australia sudah rindu kemenangan. Timnas Indonesia U-23 kabarnya akan melakoni laga melawan Australia sebanyak dua leg pertandingan. Kedua pertandingan tersebut akan digelar di Republikan Central Stadium, Tajikistan, pada 27 dan 30 Oktober 2021. Tim yang mampu berada di puncak Grup G kualifikasi Piala AFC U-23 2022 akan otomatis lolos ke turnamen yang digelar di Uzbekistan itu Adapun posisi runner up masih akan bersaing pada kelas temmen kecil dengan tim dari grup lain Timnas Indonesia u23 tentu bakal mendapatkan perlawanan yang sulit dari Australia apalagi tim berjuluk oliros tersebut bukan sembarangan karena baru berlaga di Olimpiade Tokyo 2020 pada Olimpiade 2020 Australia u-23 sempat mengalahkan Argentina dengan skor 2-0, namun mereka dipaksa menyerah 0-1 dari Spanyol dan 0-2 dari Mesir. Australia U23 akan menjadikan duel melawan timnas Indonesia U23 sebagai ajang kebangkitan. Situasi ini memungkinkan mereka untuk mengeluarkan penampilan terbaik dan agresif. Situasi berbeda justru dialami timnas Indonesia U23. Pasukan cinta yang belum terkalahkan sepanjang 2021. Timnas Indonesia U23 memenangi dua pertandingan terakhir dalam laga uji coba. Modal ini sangat berharga untuk meladeni perlawanan Australia. Yeah. Timnas Indonesia Ngeri betul, Australia dibela empat bintang Liga Inggris di kualifikasi Piala Asia U23 bersua Australia, Timnas Indonesia U23 diprediksi bakal kesulitan merengkuh kemenangan. Pasalnya, Timnas Australia U23 diperkuat oleh sejumlah pemain yang berlaga di Liga Inggris. Lantas, siapa saja pemain-pemain tersebut dan menjadi momok bagi Timnas Indonesia U23? Berikut ini adalah ulasannya. Kalepot Pemain berusia 19 tahun tersebut merupakan jebolan Akademi Southampton dari 2018 sampai 2021. Pada Juli 2019, Caleb Walsh akhirnya menandatangani kontrak profesional bersama The Saints. Namun, dia harus menunggu hingga 19 Januari 2021 untuk menjalani debut bersama Southampton. J. Rich Bagelow Pemain berusia 21 tahun tersebut berposisi sebagai bek tengah dan saat ini memperkuat Crystal Palace U23. Dia tercatat telah tampil dalam 5 pertandingan dan mencetak satu gol bersama Crystal Palace U23 pada musim ini. Harry Souter, Satu nama lainnya dari skuad Australia U23 yang menjalani karir di Inggris adalah Harry Souter. Pemain berusia 22 tahun tersebut, saat ini berseragam Stoke City yang tampil di divisi Championship. Bersama Stoke, Sauter selalu dipercaya tampil sejak menit awal. Pada musim ini, dia telah tampil dalam 11 laga dan mencetak satu gol bersama Stoke City. Berkat kontribusi Harry Sauter, The Potters kini menghuni urutan keempat divisi Championship dengan nilai 21. Relay Magri Sama seperti Harry Sauter, Rileigh Magritte juga menjalani karir di kasta kedua Liga Inggris. Namun bedanya, Magritte memperkuat Birmingham City sejak Oktober 2020. Bersama Birmingham, pemain berusia 22 tahun tersebut menjadi satu di antara pemain andalan di lini tengah. Pada musim lalu dia tampil dalam 15 laga di seluruh ajang, adapun musim ini bermain dalam empat pertandingan. Wacana timnas Indonesia U23 hadapi Australia dua kali. PSSI merespons begini. Timnas Indonesia U23 masih menunggu putusan dari AFC Bagaimana nasib mereka di kualifikasi Piala Asia 2023 Usai dua negara yang tergabung di grup G Yakni China dan Brunei Darussalam Memilih mengundurkan diri Karena itu hanya ada Australia dan Indonesia di grup G Yang akan saling berhadapan dua kali pada 27 dan 30 Oktober nanti Bunyi pernyataan dari FFT Bunyi pernyataan dari FFT Sejauh ini belum ada surat resmi dari AFC yang diterima Indonesia terkait kebenaran dari pernyataan FST. Namun sebagai tuan rumah, kabar tersebut bisa saja karena grup G kini hanya tersisa dua tim saja. Sumber dalam PSSI menjelaskan sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan kepastian soal rencana pertemuan dua kali dengan Australia. Namun karena pernyataan itu keluar dari tuan rumah, maka kebenarannya tinggal menunggu waktu saja. Ya... Kami tinggal tunggu saja surat dari AFC. Kami tunggu resminya, katanya singkat. Sebelumnya, perjuangan Indonesia di kualifikasi Piala AFC U-23 dimulai dengan melawan Cina pada 27 Oktober. Kemudian, lanjut berhadapan dengan Australia pada 30 Oktober. Semua laga dilaksanakan di Stadion Central Republikan Yutane.